di lumpur ini ini kira-kira ini ini ini tabung ke sengara Jadi silu pulang, ya? <tuk> ya, payun, hari Lalu, payun. Kelombor -kelombor ini seminggu kemudian baru dibakar, karena sebetulnya ini adalah buat ketika melihat uh, di rumah, tuh, sudah uh, beras sudah sudah ja. itu nubuk. konstelasi alam dengan kita. bahwasanya bumi ini memang telah disediakan untuk tempatnya kehidupan gitu. dan kehidupan ini yang punya tugas untuk menjadi penyeimbang kehidupan adalah sosoknya yang disebut dengan manusia ini yang harus menyeimbangkan kehidupan antara manusia dengan alamnya harus sinergi Terus terjadi sinergitas hmm. makanya harus sering eh, bahasanya kan kita membutuhkan alam alam membutuhkan kita untuk yeah. sering merawat dan menguruskan yeah. gitu ya Bagaimana laku dan memperlakukan nah, kalau leluhur itu sudah memiliki tatanan yang kita jalannya hari ini udah selesai sebetulnya yang kita jalani jalan ini adalah pelintah dari leluhur untuk melakoni cuman kan kita hidup tidak sendiri hmm. <laughs> misalnya kami di tata adat juga ada tata negara, kan? Gitu, mereka punya visi, punya cara yang lain. Istilahnya, kalau ngomong eksploitasi karena kebutuhan, entah kebutuhan ekonomi, kebutuhan dari politis, ya, kebutuhan politis pasti untuk kebutuhan ekonomi, kebutuhan uh, apa ya, budaya, agama, dan sebagainya. Bahasanya kan bisa jadi sangat banyak, Benar. sangat banyak. Benar. Jadi, karena kita tidak hidup sendiri, maka kemudian kesepuhan pun pernah melakukan proses persembunyian selama... 600 3 tahun kan kesepuan ini sehingga kemudian e, mungkin perintah kita harus menggelarkan dari saat dimana e, patokan 1368 melakukan proses persembunyian dan harus menggelarkan kembali di tahun 2001 kenapa? nah, kalau bicara tentang itu kenapa bersembunyi dan kenapa harus eksis lagi kita bangsa timur yang sedang dibaratkan itu sejak sudah sejak abad 13 ketika kita dibaratkan sudah seperti kebablasan hampir seperti lupa akar kalau kita bangsa timur yang sedang kebarat-baratan padahal ciri ketimuran itu tersimpan di yang namanya masyarakat-masyarakat yang tradisional yang memegang tatanan keadatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya kita bangsa timur yang sedang dibaratkan memiliki keseimbangan antara mana barat mana timur yang jelas keduanya ada ilmunya. Dibilang menteri ya menteri kalau kayak yeah. di pemerintah. Yeah. Yeah. Kalau di sinema rorokan. Rorokan pamakayaan. Rorokan, rorokan. pamakayaan artinya artinya menteri pertanian lah kalau bahasa kalau hmm. <laughs> sedang menjawab di lahan abah. Iya. Iya. jawab. Jadi segala masalah yang ada di sawah abah, rumah abah bon apa nah, itu abah menerima laporan dari Aki Oh. kalau masalah mengerjakannya bareng-bareng sama warga ya. cuma kontrolnya biasanya kontrolnya. Hmm. sama antidengan ya. hmm. jadi Aki menjabat sebagai rorokan pemakaian itu ya sekarang itu sudah ke 10 tahun sekarang 10 tahun? iya kan secara turun temurun juga oh dulu oh. dari dari nenek moyang nenek Moya. dari ke bapak sudah meninggal diganti uh -uh. sama kakak juga meninggal yeah. dan diganti sama Aki sekarang oh iya yeah. tahun dua ribu dua hiji dua ribu oh ya yeah. Jadi sudah sepuluh tahun sekarang oh, oh. Gimana dulu ininya? Jadi sekolahannya ikut-ikut sama oh, setelah, orang tua Oh sekolah, iya, kayak mau nanya ini Caranya, caranya ini apa Memindahkan hmm, ilmunya itu loh Enggak kayak gitu Enggak kayak di sekolahan enggak Benar. Kalau di adatmu kan dari kecil Dia bisa bekerja Ikut sama orang tua, jadi ya. Kalau sudah dewasa dia Akan tahu gimana Pekerjaan orang tua kita, karena otomatis harus digarap juga sama kita-kita yeah. karena intinya kan warga di sini turun-temurun mm -hmm. secara pekerjaan di kesepuhan yeah. tidak sembarangan orang yeah. Yeah. <laughs> jadi masing-masing ada bagiannya kayak yang tadi dikatakan itu rorokan paningaran itu yeah. sudah turunannya dari yeah. atas yeah. rorokan inumborang itu sudah dari nenek moyangnya sama rorokan yeah. bengkong kayak rorokan jerok itu kayak ma'wok yeah. kayak aki karma itu kan yeah. sudah keturunnya dari dari, dari nenek moyangnya mm. bukan gak tulisan kalau gak gak tulisan mungkin, sama enggak, kalau di enggak kalau di adat kan jadi bahasa dari kecap yang di mm. yang oh, yang, yang di yang, jadi, kalau warga adat di sini kan segala masalah yang akan dikerjakan oleh kita itu tidak lepas dari bersyukur dulu. Jadi harus tata caranya mipit amit ngelamenta suru-suru Jadi tidak sembarangan secara menggarap atau mengerjakan satu pekerjaan yang akan kita kerjakan. Okay. Kayak misalnya yang diutamakan itu di pertanian yaitu menanam padi. Mm -hmm. Jadi mulainya kan ada setelah upacara serah tahun itu Ada acara turun nyambut yeah. Jadi turun nyambut itu Mempersiapkan lahan pertanian kita Kayak sawahnya Kayak okay. ladangnya okay. Itu ayah, ada Turun nyambut Setelah kita mempersiapkan yeah, lahan yeah. Di sawah dan di rumah Sebelum menanam padi itu Ada cari tangan Mulai menanam padi itu oh, di huma. Jadi memakai tumbak Dari kayu, aset telah disebutnya aset jadi harus kita meminta izin dulu sama orang tua kita, itu yang disebut yang disebut carita ngaset okay, okay. jadi sebelum kita melaksanakan ritual ngaset itu, kita harus izin dulu sama orang tua kita oh, tidak yeah, sembarangan, yeah. sama kesepuhan okay. yeah. juga melangkah ke acara yang berikutnya ada tutup nyamut jadi yang disebut tutup nyamut itu selesai menanam padi tahun ini jadi kalau sudah di, ada syukuran di rumah Abah rumah, iya. di Kasepuhan acara tutup nyamut kita tidak boleh menanam padi lagi tahun ini bisa tahun depan gitu. oh, yeah. jadi ada, ada batasnya kenapa itu hmm, karena kan ya? di sini kan sekali serentak juga oh. waktunya kalau di sini mah huma sawah setahun oh. sekali yang bijinya betul yeah. itu padi lokal padi yeah. yang sudah turun temurun jadi membuat bibit sendiri tidak membeli bibitnya oh. jenis padi yang sekarang uh -huh. yang sudah didata sama aki di sini menampung dari semua sesepuh ada 140 jenis kalau kalau dulu lebih dari 160 pukulannya hmm. ya. Hmm. Jadi setelah acara tutup nyamut melangkah lagi ke acara selamat paniraman, ada selamat Pangiraman. berdekatan dengan acara pamageran itu yang lorokan yang tadi paningaran. Jadi dia menjaga ketahanan warga ya bagiannya agak hama dari semua hama dari yang kecil yeah. dengan maupun yang besar dia yang yang menjaganya kalau di sini kan manual semua <laughs> A -a -a. kalau masalah menanam padi dan memasak nasi itu manual <laughs> dari mulai menanamnya membajaknya itu pakai kerbau yeah. membuat berasnya di lisung, okay. dan memasaknya di Hawu <laughs> tidak bisa yeah. sembarangan Benar-benar, kalau padi itu kan menjadi sakral kalau di kami hmm. tidak boleh diperjualbelikan dan tidak untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena itu makanan pokok, makanan yang utama, sumber power, sumber tenaga. Kan gitu, disitulah lahirnya konsep kehidupan. Kami bertani ini tidak untuk eh, apa, disebutnya nilai ekonomi tapi untuk bekal hidup menanam padi untuk bekal hidup esok hari gitu ya. buat siapa buat kita pasti buat kita yang hidup atau siapapun yang hidup dan membutuhkan kehidupan maka kemudian sakralnya padi bagi kami karena disitu ada konsep kehidupan konsep kehidupan ini yang lahir di, kemudian disebut dengan konsep Dewi Sri Dewi Padi Tapi kan nggak ada fotonya nggak ada gambarnya, nggak ada sketsanya pun. kamu nah, itu kan Dewi hidup, Dewi padi. Seperti apa gambarnya kan nggak ada. Maka kemudian kami menyebut bahwa de Dewi Sri sebuah konsep kehidupan. Di mana Dewi dan Sri itu kan soal cuma nama perempuan ya. <guluh> Dewi dan Sri itu nama perempuan. Tapi Dewi itu dari kata dwi. yang mana? Yang seri, seri maksudnya. Yang seri. Dua yang seimbang. Siapa? Ini hidup, ini sang pemberi hidup. Kita dan padi. Kita hidup oleh padi, padi hidup oleh kita. Ini hidup karena ini sang pemberi hidupnya. Seimbang tuh dua sosok itu ya. Berarti ini hidup, ini nyawanya. Kalau seseorang kami diantara kami di sini menjual yang namanya beras masuk kategori menjual kehidupannya menjual kehidupan artinya menjual nyawa menjual nyawa bunuh diri kata agama bunuh diri dosa dosanya dosa besar